Oke, okay, kita akan install and review game dari foto ya, dari vendor foto yaitu gamenya bus M langsung ke layar HP. Kita klik Play Store, PlayStore, PlayStore kita klik, kita ketikkan bus Push... M all. Nah, di situ ada komanya, koma atas ya. Lepas, langsung kita klik search. Nah, ini game -nya ya. Oke, ukurannya 71 MB. Kita sedikit mengulas gambar-gambarnya ya. Ini gambarnya. Nah, sekarang langsung kita klik install kita tunggu sebentar prosesnya proses instalasinya ya oke sebelum melanjutkan video angka langkah baiknya Anda menekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten kami oke okay, ini sudah tujuh persen ya sebentar lagi tujuh persen kita tunggu nah itu sudah tujuh puluh enam persen tujuh tujuh Oke okay, siap menginstal, langsung cekidot ke gamenya sebentar lagi. Ini game produksi dari Fudo ya. Oke okay, seperti ini tampilan gamenya. Di sini ada beberapa pilihan: ada weapon, ada power of light. Di game ini, kita memiliki misi untuk menjatuhkan musuh dari ketinggian gedung itu, ya. Dari ketinggian gedung yang sangat tinggi, kita jatuhkan dengan menggunakan senjata itu. Nah, kita jatuhkan senjatanya, ini juga memiliki bekas, ya cepat jatuh nah seperti itu Oke selesai kita ambil koinnya nah itu bisa menambah ukuran senjata Oke selesai satu level finish di sini ada juga karakter dan juga bisa memilih karakter apa yang kalian suka dan di sini adalah gaya jika sudah memenangkan satu level dan juga ada itu hewan piaraannya itu hewan piaraan ada itu ada babi uh, babi hutan maksudnya ada kucing uh, juga berbagai model ada anjing juga Okay, itu membeli ya Dengan koin seribu Nah itu skin Untuk merubah tampilan Ada tampilan shogun Tampilan apa itu Bermacam-macam Oke okay. Oke okay, Sekarang kita lanjut levelnya Langsung kita jatuhkan Lawan-lawan tersebut jika sudah kuning itu senjatanya jika sudah berwarna emas wah makanya itu lebih ada efeknya ya itu ya efek dari senjatanya tersebut Oke kita jatuhkan Yes selesai kita ambil koinnya. nah ini ada yang hijau ini hijau ini raksasa. Ini agak berat ini ya dorong ya. Nah didorong. Nah oke okay. level 2 finish selesai. Kita lanjut ke level berikutnya. Ya, kita, nah, ini obstacle nya sangat menantang dan kalian juga harus hati-hati jika kontrolnya kurang maka akan jatuh atau dijatuhkan oleh musuh ini saya coba berhenti bagaimana orang sebanyak itu tidak bisa mendorong oke okay. kita jatuhkan mereka Jika kita terdiam, maka kita akan didorong. Ya, maka akan masuk, akan jatuh dari ketinggian gedung. Oke, okay, continue. Nah, saatnya membalas mereka. Nah, kotak itu memperpanjang senjata kita agar senjata kita bisa lebih panjang. Oke. Okay. Nah, itu ada lingkaran merah itu untuk mengaktifkan sarung tinju Nah mereka akan berkumpul kita paskan dan kita dorong dengan sarung tinju oke okay. ya ini ya aktif ya jika kita lewati sarung tinjunya akan aktif kita ambil koinnya wah ini musuhnya sangat banyak Yes, selesai misi level 3 Sekarang kita lanjutkan ke level 4 Game ini seru ya Obstacle nya bermacam-macam Dan adrenalinnya menantang Bisa kalian coba di rumah dengan downloadnya Ukurannya sedikit hanya 71 MB oke okay, bisa menemani keseharian Anda jadi game ini cocok untuk Anda yang mencari game di bawah 100MP ya. tapi seru oke okay, bisa kalian coba untuk menemani waktu luang kalian berada di rumah atau lagi santai-santai ingin mau game boring nggak ngapa-ngapain nah ini bisa kalian coba, game ini ya. Tinggal satu, kita seret saja dan langsung kita satukan dari gedung pencakar langit. Oke, selesai. Kita ambil koin, dan ini obstacle terakhir. Wah, orangnya sangat banyak sekali. Oke, kita satukan satu persatu. Kalau kita sembunyi di situ, mereka mengejar akan satu sendiri ya, seperti itu. Yes, selesai level 4 finish. Oke, okay, sekian dari saya. Bisa kalian coba download dan memenangkan beberapa level. See you next time and goodbye.